Halo guys, selamat lagi di g 4 Channel, dan kali ini kita akan mewawancarain ala sumber yang kecil banget pastinya, nanti bisa kalian lihat sendiri di videonya. Dan sebelumnya kita kenalin dulu nih kelompok kita, yaitu ada siapa? Ya, perkenalkan nama saya Paris, saya sekirah Paris mungkin dipanggil Paris biasa Oke, Paris, perkenalkan nama ini? saya siapa Abdul ini? Azam perkenalkan nama saya Abdul Azam hehe bisa dipanggil Jam oh. hehe silakan lanjutkan Dan harus ada hehe -he. kita uh, bakal ngawancarain uh, saya sumber sumber uh, kecil banget nih guys siapa nih kira-kira ya uh, jangan di skip dulu ya uh, oke okay. Nah, hmm. kali ini uh, kita akan mewawancari uh, namanya Reza Ghazali yaitu founder atau uh, dari founder dari zealpro.id dan dia juga kerja di Switch Mobile. Dan uh, langsung aja kita ke wawancaranya. Let's go. Okay. Uh, yang pertama uh, saya mau uh, kalau boleh tahu tuh uh, Bapak, dulu kuliah uh, di mana ya Pak? Dulu kuliah di Presiden University, University. Hmm. Ngambil jurusan apa Pak? Ya yeah. jurusan apa? Ngambil jurusannya Business Administration Business oh? Administration Nah uh, Yup Uh, uh, kan uh, awalnya tuh Bapak ngambil bisnis administration nih Sekarang uh, jadi UIUX designer Bisa ceritain bapak yeah. uh, Pengalaman Bapak bisa sampai uh, jadi UIUX itu gimana Pak? Oke okay. nah, Jadi sedikit cerita aja, sedikit sharing Jadi kan awalnya uh, sebenarnya dulu malah awalnya bukan di bisnis administration Awal pertama kali lulus dari SMA itu saya di teknik perkapalan dulu, teknik perkapalan di ITS Terus sempat satu tahun jadi desain kapal, teknik perkapalan itu tugasnya kayak arsitektur kapal lah gitu Nah jadi belajar juga tentang desain teknik ya, dia dari teknik desain kayak gitu Terus waktu itu sih lebih lebih karena apa ya, pokoknya Hmm, waktu itu berpikirnya enggak ini deh kayaknya nggak mau di ranah ini gitu nggak mau di ranah teknik yang kayak gini gitu sampai akhirnya mutusin buat pindah ke kayak manajemen atau kayak ke Finance gitu kan ya sampai akhirnya jadi di apa di bisnis administration ini sih administrasi bisnis di presiden University gitu Nah jadi Uh, belajar tentang finance, gitu terus awalnya tiba-tiba ke UIUX itu pas kuliah itu jadi uh, kan belajarnya tentang bisnis administrasi ya waktu itu juga sempat apa ya, kayak belajar juga tentang bisnis digital kayak gitu nah waktu itu pas masih zaman zaman kuliah sempat nonton yang namanya uh, The Social Network yang kalau misalnya kalian tahu Facebook. itu film apa Facebook ya apa si Mark Zuckerberg kan awal mulanya nah, dari situ tiba-tiba berpikir kayak hmm, gimana ya kalau bisa menciptakan sesuatu juga kayak gitu kan gitu, bisa uh, ya berbentuk website lah kayak gitu kan nah tapi di waktu sekolah itu kan udah zaman-zamannya aplikasi udah mulai ada tuh waktu itu tapi belum sebesar sekarang sih sebenarnya jadi Zaman dulu itu dua ribu empat belas, Itu eh, dua ribu lah. Itu apa namanya? Masih, masih aplikasi juga nggak sebagus yang sekarang sih. Tapi intinya udah ada tuh aplikasi-aplikasi kita, -aplikasi gitu, terutama aplikasi dari luar gitu. Nah, waktu itu pernah sempat eh, kepikiran buat bikin, eh ah, gimana ya? Kalau bikin bisnis gitu ya, atau bikin usaha menggunakan aplikasi ini gitu menggunakan uh, sistem digital kayak gini so, akhirnya apa setelah terpikir kayak gitu akhirnya nyari-nyari ide terus sempat diskusi juga sama sama dosen gitu, dosen pembi, apa ya dosen yang tahulah tentang dunia aplikasi kayak gitu terus waktu itu sempat bikin satu aplikasi uh, yang tujuannya buat ngebantu mahasiswa waktu itu bikin aplikasi semacam platform survei gitu. Nah, di situ awal mulanya kenal yang namanya aplikasi gitu, lebih lebih dalam. Jadi waktu itu pas bikin aplikasi itu tuh sampai uh, apa kerja juga sama developer-developer gitu ya, tapi teman-teman sendiri sendirilah kita gitu kan. bikin kita bikin uh, apa saya sempat bikin perusahaan juga gitu dari gara-gara bikin aplikasi ini gitu kan. Nah, intinya belajarlah di situ pas jaman kuliah itu, nah itu awal mulanya eh, kenal sama aplikasi terus kan hmm, waktu itu tuh saya yang ngedesain gitu ya, tapi walaupun belum terlalu bagus gitu kan desainnya, tapi kayak udah eh, saya yang desain, habis itu di eh, komunikasikan ke developernya akhirnya dia bikin gitu kan, nah mulai dari situ tuh tiba, tiba ngerasa lebih tertarik aja gitu, oh gimana nih biar aplikasi jadi lebih bagus lagi gitu kan, tampilannya lebih enak nah akhirnya Uh, mulailah jadi lebih malah ngulik-ngulik di bagian desain gitu waktu itu belajar sampai desain logo gitu ya belajar desain apapun itulah tentang apa bikin poster lah atau apa sampai akhirnya bikin aplikasi dan juga bikin website gitu desain-desainnya itu dari kuliah itu sampai akhirnya setelah uh, kayak gitu terus pas uh, lulus juga kan saya kan bisnis administrasi nih. Nah, waktu itu kan jadi ada dua pilihan dong bisa kalau nggak apa sesuai sama ranah bisa juga uh, apa beraniin diri untuk ke UIUX gitu kan. Nah, waktu itu ya udah cobain aja deh apply dua, apply dua-duanya gitu. Jadi apply ke banyak company ada yang sebagai uh, apa sesuai jurusan lah kayak apa bisnis development atau kayak gitu lah, ada finance kayak gitu-gitu terus satunya juga ada play play UIUX gitu nah akhirnya tiba-tiba Alhamdulillah keterima habis itu udah deh akhirnya yaudah jadinya lebih lebih ke ranah ini aja gitu dan emang senangnya di sini gitu sampai akhirnya sekarang gitu ceritanya panjang ya ceritanya oh pak, seru saya pak dengernya ceritanya gitu hahaha Kira-kira kalau boleh tahu nih pak, uh, udah berkecimpung di dunia UI, UX tuh uh, udah berapa tahun ya pak? Uh, ya sekitar empat tahun kayaknya ya tiga sampai empat lah tiga tahun sampai empat tahun yang apa terbilang baru sebenarnya dibilang baru ya lumayan baru dibilang lah apa lumayan juga belum terlalu lama kan jadi hmm. ya di tiga tahun empat tahun lah ya. Uh, sebelumnya uh, saya mau izin nih Pak, uh, kita kita record percakapan uh, ini boleh ya, Pak? Iya. Oke. Okay. Uh, jadi gini Pak, Bapak kan udah berpengalaman selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun di bidang UI UX ya Pak. Nah, iya. Yep. Nah, di selama 3 sampai 4 tahun ini Bapak sudah membuat berapa proyek nih Pak terkait UI UX ini? Hmm... Um, udah buat berapa project eh ya? enggak dihitung sih ya Banyak banget ya. kalau di portfolio aja ini kan enggak semua ya tapi ada berapa nih 12345678 9 10 11 12 13, 14 15 ada kalau di portfolio ini ada ada apa belasan sampai 20 nih kayaknya. tapi kalau di luar itu ya sebenarnya ada banyak juga sih kalau UI oexe doang hmm. sih apa kalau sama development atau apa gitu ya mungkin bisa uh, dihitung sih tapi intinya hmm. mungkin kalau overall ya udah puluhan sih kayaknya ya belasan puluhan gitu hmm. ya nah. Ya, Saya mau tanya lagi nih Pak, kalau misalkan Bapak sedang mendesain ui ux itu kira-kira ada filosofi dibalik hasil karya Bapak nggak sih Pak? Atau Bapak pakai sekedar bikin aja atau ada filosofinya tersendiri Pak, dibalik desain itu Kita bicarain tentang uh, secara visual atau secara fitur atau gimana? Atau secara whole package gitu ya? Suatu produk atau gimana nih? Uh, mungkin bisa dihitungkan di, secara visual dan fiturnya, Pak. Jadi kan sebenarnya uh, kalau yang kita tahu nih kan ada UI, UX gitu ya. Nah, itu pun kan juga sebenarnya uh, bisa apa ya, bisa dibilang klasifikasi di mana UI itu kan user interface atau misalkan uh, kita bisa taunya desain yang terlihat gitu, desain dilihat oleh pengguna. Sedangkan user experience adalah uh, bagaimana experience ya dari user saat menggunakan aplikasi tersebut gitu, nah jadi sebenarnya ya UI itu kan juga di ada di dalam user experience itu sendiri gitu, nah keluar dari itu lagi luasnya lagi, sebenarnya ya kita juga ada yang namanya reset kita juga ada yang namanya misalkan apa budgeting fitur atau gimana nah jadi sebenarnya ranah itu sebenarnya cukup luas gitu, jadi kalau misalnya dikenalnya awalnya kan hanya UI UX gitu ya. Nah sekarang kan nih kebanyakan juga dari startup-startup atau company itu udah udah menggunakan terms yang namanya product design gitu. Atau digital product design. Nah digital product design ini dimana kita uh, responsibility-nya ternyata nggak hanya UI UX nih gitu. Ternyata membuat suatu produk itu uh, butuh yang namanya uh, apa ya sinergi dari elemen-elemen lain gitu. kayak tadi itu kan dengan ada apa? dengan developer misalkan, dengan uh, bisnis atau manajemen, habis itu dengan riset juga. Nah, jadi uh, kalau UX kan kayak ngelihatnya sekarang ini mungkin lebih ke arah desainnya aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai digital product design itu benar-benar kita mikirin a whole package of uh, produknya itu gitu. Nah, contohnya eh gimana filosofinya atau Intinya mungkin ini kali ya, dasar atau landasan gitu ya, ketika kita membuat suatu produk gitu mungkin ya. Jadi okay. uh, sebenarnya sebagai digital product design atau sebagai UI UX design itu biasanya yang kita lakuin adalah berpikir dengan metode design thinking gitu ya. Nah dimana pertama pastinya kita uh, fokus kepada user gitu. User uh, human centered kan kita ini jadi kita fokus sama penggunanya gitu, siapa sih ini penggunanya gitu. Nah jadi uh, design thinking itu pertama ada uh, apa empathize ya, empati. Jadi pertama kita empati dulu gitu, kita kenali dulu user kita itu siapa, user kita itu hmm, adanya di mana, behaviornya bagaimana, kebutuhannya apa, kepentingannya apa, keinginannya apa, ini seperti itu. Lalu setelah itu baru kita ada namanya analyze atau analisa gitu, Dan setelah kita udah tahu kita menganalisa kita brainstorm gitu ya, sehingga kita menemukan suatu ide ideation gitu, atau, atau ide gitu kan, sebuah solusi gitu, yang dimana kita product design itu enggak langsung ngasih ke market, tapi pasti kita ada yang namanya validasi, kayak gitu ya, namanya jadi validation menggunakan prototyping gitu, setelah menggunakan prototyping baru kita Uh, apa udah udah valid udah bisa udah oke okay, udah sesuai kita launch ke market habis itu baru kita lihat feedbacknya lalu kita iterasi lagi atau yang namanya uh, manusia kita kan apa ya nggak mungkin stop gitu pasti berkembang terus jadi sifatnya yaitu berkembang terus nah jadi walaupun udah kita desain lagi kita iterasi iterasi itu kita mengulang lagi nih kebutuhannya apa lagi pasti ada ada sesuatu lagi gitu pasti ada terus ulang lagi ke balik ke awal ke Empati lagi, kita lihat itu lagi. Nah, gitu. jadi kalau misalnya filosofinya bagaimana, dasarnya apa ya? Itu tadi, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang memang sesuai gitu dengan usernya gitu? Jadi bukan, bukan hanya kita berbicara tentang estetika gitu ya. Kalau dari segi visual kan misalnya estetika gitu. Nah, jadi mm. eh, mungkin ada produk atau produk desain gitu ya yang sebenarnya estetikanya mungkin di sini kurang diperlukan contohnya. Mungkin bisa aja gitu. Jadi semuanya memang tergantung dari objektifnya gitu. Nah, landasannya adalah intinya kita menjawab kebutuhan user dan juga kita menjawab keinginan dari bisnis gitu. Dari strategi bisnis untuk apa sih ini dibikin gitu. Jadi kita UIUX atau produk desain itu yang menjahit itu semua gitu. atau Itu oh. gitu sih sebenarnya. Nah ini kan kita wawancara juga di, karena kebetulan diberikan tugas sama dosen ya? nih yep, yep. kebetulan salah satu requirement itu kita disuruh minta salah satu karya dari narasumber, nah dari bapak sendiri kira-kira berkenan kalau mungkin salah satu karyanya mungkin kita minta gitu buat keperluan tugas jadi uh, sebenarnya kalau misalnya karya ya jadi uh, bentuknya bisa kalian lihat aja gitu kah apa, apa namanya, misalkan Uh, saya share screen, terus kalian lihat uh, portfolionya gitu, atau, uh, apa, atau hanya satu satu contoh, gitu, atau bagaimana, ya. Hmm. Butuh berapa, gitu, butuh contoh aja, kalau misalnya contoh, ya, bisa oh, tinggalkan contoh. aja, link, link, apa, ya, misalkan, kalau saya ini kan sekarang lagi jadi, apa namanya, elite di produk desain di switch mobile kalau, kalau kalian tahu nah mungkin kalau misalkan ditanya contohnya bagaimana bisa kalian buka aja itu aplikasinya apa namanya di, di App store atau Play store gitu ya klik switch mobile nah terus kalian uh, lihat aja aplikasinya terus ya itu semuanya desainnya ya itu sih apa portfolionya gitu kan saya so, yang dibikin Nah, mungkin ini masih bertahap sih, mungkin ada desain yang belum kita tunjukin kan di sini karena development kan sangat bertahap oke ya. oke okay, okay. jadi ini uh, ya sejauh ini ya yang bisa dilihat itu terus kalau untuk websitenya bisa di switch switchmobile.id itu juga apa salah satu desain juga gitu kalau kalau misalkan butuh okay. lihat itu aja sih kan itu bisa diakses tuh. ya terima hmm. kasih pak iya nah, nah kalau menurut bapak nih kriteria gitu. kriteria dari desain UI UX yang bagus itu gimana kriteria UI UX desain yang bagus kalau misalkan uh, secara general gitu ya tadi itu ya yang apa namanya yang menjawab kebutuhan user menjawab kebutuhan penggunanya gitu ya hmm. dan juga uh, apa menjawab ya keinginan atau, atau apa objektif ya yeah, objektif dari si bisnis gitu dari company itu sendiri gitu nah tapi kalau misalkan lebih ke technical biasanya ada uh, namanya itu kita bilang uh, usability heuristic namanya jadi usability heuristic itu bisa dibilang adalah uh, guidance ya guidance seorang UI designer kayak misalkan pas lagi ngebikin produk itu ya bisa mengacu juga dari sini gitu nah, itu jadi ada 10, tuh ada sepuluh ibaratnya apa ya, kayak gini ya sepuluh patokan lah gitu sepuluh patokan yang kita biasanya ngelihatnya dari sini juga gitu jadi kayak ada ada visi visibility gitu ya visibility of uh, jadi visibility itu kayak ya gimana kemudian untuk dilihatnya gitu untuk orang nih ngelihat ngelihat uh, aplikasi kita mudah gitu ya enggak nggak overwhelm jadi uh, informasinya dapet gitu kan terus ada apa namanya namanya tuh eh uh, jadi apa ada ini saya sambil lihat lagi nih lupa juga nih pokoknya ada 10 tuh kalau kalau singkatnya tuh ada visibility, ada freedom, ada mapping tapi boleh kalian kalau mau dicatat mungkin 10 usability heuristic gitu. nanti kalau lihat di yeah, Google kan yeah. ada tuh ada visibility, mapping, freedom, konsistensi, error prevention, recognition, flexibility, minimalism, error recovery, sama ama help. Gitu. Nah, itu biasanya bisa jadi patok-patokan juga dari seorang apa UI designer ketika hmm. membuat uh, UI gitu ya, ketika membuat UI. Tapi kalau misalkan secara general, pastinya patokannya ya uh, biasanya ya menjawab kebutuhan user dan juga apa namanya, menjawab keinginan bisnis gitu. Okay. Okay. Cukup menjawab atau atau kurang? Cukup, cukup, oke iya. bisa lah tuh. Iya, apa ten usability okay. heuristics. Nah, biasanya bisa jadi patokan di situ. Okay. Tapi paling objektifnya juga intinya sebenarnya bagaimana kita bisa uh, gampangnya gini ngebuat user kita tuh hatam lah sama aplikasi kita gitu hatam hmm. dalam artian tuh jadi nggak mesti mikir-mikir lagi nih oh kalau sini mesti ke sini mesti kemana ya bingung kan nah itu kalau misalkan okay. uh, harus ngelakuin suatu task gitu ya harus ngelakuin A misalkan nah jadi masih mikir-mikir nah itu jadi kita proses lagi ini bagaimana biar mereka mengerti gitu jadi objektifnya gitu sih nah tapi itu ada salah apa ada di dalam usability heuristic itu juga sih itu uh, uh, uh, kan YouTube. bapak udah lama nih uh, ngedesain UI UX sih kan uh, terus hmm. kalau misalkan bapak ngedesain UI UX tuh bapak mempertimbangkan uh, uh, desain kontrolnya nggak kayak uh, feedback dari si penggunanya gitu pak iya mm -hmm. yeah nah tadi apa bersinggungan tuh sama yang tadi uh, saya bilang dengan setelah kita kasih ke market kita pasti ngeliat feedback ngeliat feedback terus kita itera iterasi lagi nah itu udah uh, udah pasti kita lakuin gitu ya nah biasanya itu ranahnya nanti ada di research jadi research itu uh, banyak banget tuh yang dia lakuin gitu, sebenarnya jadi banyak banget kat, uh, apa namanya instrumen-instrumen research juga dan software-software research juga yang biasa dilakukan apa yang bisa digunain terus bisa juga dari customer care bahkan kita bisa ngambil juga dari customer support tuh misalkan ada tanggapan-tanggapan ada kendala-kendala apa gitu kan kita kita jadi masukkan juga dan itu bisa kita olah jadi solusi lagi nantinya solusi desain gitu jadi pastinya feedback-feedback user pasti kita uh, butuhin gitu biasanya kan ntar ada rekapnya ada ada Kayak reportnya gitu ya, oh ternyata terkendalanya misalkan di sini jadi ada hipotesis-hipotesis yang seperti itulah. Jadi baru kita akhirnya bikin lagi alternatif solusi kayak gitu. Jadi desain yang baik sebenarnya memang gak pernah berhenti sih. Jadi memang gak ada tuh yang namanya desain apa, udah bagus terus, udah selesai gitu. Kayak nggak nah, gak mungkin kalau misalnya kayak gitu jadi harus pastinya terus berubah terus gitu. Terus kan biasanya tuh kalau misalkan kita lagi brainstorming uh, ide buat desain tuh pak, pasti pernah ngalamin kebuntuan kan kayak stuck gitu, brain free apa yeah. uh, idea freeze gitu dia pokoknya. Nah uh, yeah. apa sih yang bapak lakuin biasanya buat uh, nge-handle itu stuck? Iya yeah, biasanya itu kan uh, sering lah mungkin terjadi ya kayak misalkan kita. Uh, segampang contohnya misalkan. Gojek kita contoh aja ya kayak gua apa hipotesis gue lah kita gitu, hipotesis saya kita gitu, kan, bilang contoh si Gojek misalnya, kita ngelihat sekarang Gojek mungkin udah kayaknya udah ya bagus-bagus aja gitu kan udah aman-aman aja gitu uh, ibaratnya gitu kan pasti mereka kita pernah mikir gak sih ini mereka bingung nggak ya uh, mau bikin apa lagi gitu kayak inovasinya udah keluar semua gitu pasti gitu kan nah sebenarnya uh, pasti Uh, kayak gitu pendekatannya bagi harus, harus apa? Pasti orang Gojek pun orang Grab pun gitu pasti balik lagi memang melihat data gitu. Melihat data yang ada di aplikasinya ini sekarang bagaimana? Terus data sekarang ini situasi dunia lah, situasi Indonesia deh, situasi Indonesia bagaimana? Lalu barulah nanti kan terpikir lagi ide-idenya bagaimana? Nah, pertama melihat dari tren ya, melihat dari tren yang ada di di lokal dulu, misalnya di Indonesia, bisa juga ngeliat tren di luar, gitu ya. Bagaimana nih trennya lagi ada apa sih, lagi kemana sih. Sesimpel kita ngomongin ilustrasi, misalkan. Jadi yang paling biasanya berkembang kan, yang kita lihat lah, itu misalkan ilustrasi, gitu. Kayak misalkan dulu kita ngeliat ilustrasi itu flat, kayak gitu. Terus makin lama tiba-tiba sekarang jadi lebih, lebih 2D, di ke 3D terus tiba-tiba sekarang udah banyak yang mainin 3D gitu kan di tren-tren kayak gitu nah pastinya kita juga sebagai seorang product designer akhirnya pas yang awalnya buntu itu terus kita ngelihat tren yang ada oh uh, kayaknya bagus tuh kalau misalkan ilustrasi dijadiin 3D gitu karena kayaknya sekarang bakal bakal sana tuh semuanya nah, akhirnya kita cobalah eksplorasi 3D misalnya kayak gitu terus kalau misalkan keterbuntuan memikirin sebuah solusi balik lagi ngelihat datanya, ini orang kesulitannya di mana sih, terus atau enggak kalau misalnya kita ngademu juga dari situ kita adain interview sama user-user gitu ya, kita adain misalnya FGD gitu ya kita discussion bareng, butuhnya sebenarnya apa sih, apalagi ini yang kurang, gini-gini. Nah dari ngelihat dari itu barulah pastinya nanti brainstorm bareng muncul-muncul ide-ide baru, solusi-solusi baru gitu dan bisa juga uh, kalau misalkan buntu kita bisa ngelihat dari misalkan kompetitor gitu karena kan nggak ada uh, company kayaknya nggak ada deh yang nggak ada kompetitornya gitu ya nah mm -hmm. kalau misalkan kita lagi buntu kita ya lihat aja kompetitor oh dia ngapain misalkan terus oh apa yang bisa kita lakuin yang uh, bisa lebih baik dari mereka misalkan ya, gitu sih gitu cara-caranya begitu sih lebih ke arah pokoknya human centered design paling awalnya ya jadi harus tahu dulu desainnya bagaimana terus barulah tadi bisa ngelihat tren bisa ngelihat kompetitor kayak gitu oh iya, oh, kalau kalau misalkan saya ngomongnya kepanjangan atau apa gitu boleh dipotong juga apa-apa sih dikat aja gitu suruh berhenti ya. gitu misal saya masuk suka, pak kalau ya, panjang gitu ya. hmm. eh, gitu ya iya yeah. kayak banyak masukan Insight gitu, inside mm. hmm. Lalu Pak, dalam proses mendesain UI/UX itu kan struggle-nya kan bukan cuma kebutuhan ide nih Pak, Nah, kira-kira ya. struggle apa aja yang biasa dihadapi ketika mendesain UI/UX satu produk Pak? Oke, okay. hmm. kalau misalkan struggle, kalau misalkan selama ini yang yang paling apa ya, yang paling uh, saya alami ya, mungkin lebih ke arah uh, ke developer gitu ya, atau dalam artian kesanggupan teknologi itu pertama struggle pertama tuh kesanggupan antar uh, apa akan teknologi. Jadi yang namanya teknologi itu kan uh, berkembang dan dan slowly, but, but terus develop gitu. Nah, uh, yang namanya ide, idea kan, kalau misalnya kita ngomongin design, design itu kan creation ya, men menciptakan gitu kan, membuat. Di mana ide itu kan bisa jadi enggak, enggak dari yang ada sekarang gitu. Kita ngide sampai sampai yang belum ada gitu. Misalkan, nah itu jadi kita harus kan adaptasi dengan teknologi yang sekarang ini, belum sampai situ. Misalkan jadi ya, kita belum bisa lo ke situ, atau misalkan, oh enggak bisa nih teknisnya. Nah, itu kan jadi suatu struggle tuh di situ. contohnya misalkan kita idein, eh nih gamblang aja ya. Misalkan kita mau ada hologram gitu. Jadi di dalam app sekarang udah nggak perlu screen by screen tapi muncul hologram virtual terus kita bisa apa namanya ngobrol bareng misalkan di sana. Oh. Nah, itu kan sesuatu teknologi yang belum yeah. tuh. Walaupun mungkin pasti yeah. nantinya ke depan ada, tapi itu yeah. kan belum. Nah, jadi itu misalkan Instagram di situ. Nah, ini kalau versi beratnya tapi kalau versi uh, yang di lapangan pastinya kalau misalkan kita ngidein uh, bentuk deh atau misalkan interaksi, suatu interaksi di aplikasi kita maunya begini gitu. Nah, belum tentu misalkan developernya tuh bisa, ya kan? Belum tentu teknologinya ada misalkan. Misalnya kita udah ngeliat eh tuh si Gojek, wah interaksinya bagus tuh. Atau misalkan si apa Traveloka, wah ada fitur apa nih kayak gini-gini. Nah, belum tentu kan di dalam company kita uh, bisa bisa seperti itu gitu. Misalkan, contohnya begitu. Jadi struggle-nya itu. Terus mungkin struggle yang lainnya adalah. Uh, Uh, apa namanya komunikasi mungkin bisa juga komunikasi antar antar tim bisa jadi kayak uh, karena suatu produk itu kan gak cuman UIUX sebenarnya, mungkin UIUX atau produk design punya suatu ide nah tapi kita sebenarnya ada yang namanya produk uh, manager atau produk owner gitu ya, dari sisi bisnis atau manajemen gitu, terus kita ada, ya tadi juga tuh ada developer misalkan terus ada di ranah yang lain ada misalkan uh, brand atau apa nah itu kadang kan pastinya ada masukan dan dan apa ya dan kontrol dan kontra gitu kan nah setelah nya mungkin biasanya suka di situ misalkan apa namanya jadi suatu ide yang kita mau jadi ternyata oh belum apa namanya nggak sesuai misalkan terus kendalanya lagi eh uh, ya misalkan kayak sekarang nih misalnya lagi covid terus kita nggak bisa ketemu user Susah harus call, harus apa, dan biasanya orang kan suka susah tuh. Kalau misalkan diminta call sama orang yang nggak dikenal, misalkan diajak chat aja, misalkan suka males kayak gitu kan. Nah, itu struggle juga tuh di situ. Terus, apalagi uh, struggle-nya mungkin ya itu sih bagaimana bisa mendapatkan data yang valid, misalkan. Jadi, kayak misalkan kita contohnya nih kan ngebutuhin user nih maunya apa sih sebenarnya gitu, nah. Kan kalau misalkan yang mutlaknya gitu ya, kita bener-bener nanya seluruh user gitu. Misalkan kita punya sejuta pengguna, kita tanyain tuh satu-satu sejuta pengguna dan kita jadiin report tuh. Nah, kan kalau mutlaknya begitu tuh. Tapi kan nggak mungkin kita, wah wasting time banget tuh kalau misalkan nanyain sejuta orang gitu ya. Dan walaupun kita ngeblast ke semuanya, nggak mungkin dibalas yeah. semuanya gitu. Nah, itu mungkin kestruggalan juga. Jadi bagaimana kevalidasi? valida kevalida, apa sih kevalidasian ya kevalidasian suatu report misalkan dalam riset gitu kan nah itu juga ya makanya itu kita ngakalinnya kan dengan berulang-ulang gitu berulang-ulang atau ada kualitatif ada kuantitatif ya kan ada discussion brainstorm internal kayak gitu-gitu terus apalagi ya kalau kendalanya hmm kendalanya mungkin uh, Ya, kayak di kompetitor mungkin juga bisa tuh jadi kendala tuh. Kayak misalnya tiba-tiba kompetitor ngeluarin suatu fitur apa gitu kan. Nah, terus tiba-tiba kita belum siap di situ, tapi mau gak mau kita harus keluarin juga. Nah, itu kan jadi kendala juga tuh. Aduh, bagaimana nih? Terus jadinya kita harus merombak lagi. Kayak kalau misalnya kita flashback dulu, awal-awal eh, kalau nggak salah dulu Grab deh yang pertama kali bisa chat. Misalnya fitur chat, terus eh, kalau salah Grab duluan deh ya pokoknya ini uh, gak tau ya kebalik apa nggak, tapi seingat saya dulu, Grab misalkan ada chat duluan gitu, dan itu sangat ngebantu kan, dulu kan kita SMS nah, kalau misalkan dengan adanya chat, kita kan berpikir waktu itu, eh si, ini si Gojek belum belum ada-ada chat gitu kan, padahal ini kan penting ya, bagus banget nih, nah itu dia lama tuh kan, nah itu kan suatu struggle tuh dari si Gojeknya, waduh gila sih Grab tuh tiba ngeluarin chat lagi, nah sedangkan gak gampang untuk membuat suatu fitur itu gitu kan, prosesnya panjang tuh misalkan nah kayak gitu tuh, jadi kan itu uh, struggle juga tulis itu uh, apalagi ya udah sih kayaknya gitu sih oh, ya, ya, uh, pertanyaan terakhir ya Pak saya pertanyaan wawancara terakhir misalkan kita membuat misalkan saya mendapatkan sebuah proyek UI UX design ini ya, Pak mendesain UI UX suatu produk nah misalkan saya sudah men, misalkan saya sudah mendapatkan data tentang kayak apa saja yang apa saja yang perlu apa saja yang harus ada di website tersebut agar website tersebut lebih responsif dan disukai oleh user nah tapi kan tetap aja nih pak kalau misalkan saya bikin UIX ini user ini pasti ada aja yang nggak suka misalkan nggak suka tampilannya atau nggak suka fiturnya atau mungkin fiturnya ketinggalan sama kompetitor gitu pak nah ada tips gak sih pak misalkan kayak gimana caranya saya mendesain UIUX ini agar setidaknya disukai banyak orang gitu? Oke. Okay. Nah kalau kita ngomongin tentang digital product atau kita ngomongin tentang sebenarnya apapun produk sih nggak mesti digital, nggak mesti apa produk fisik. Eh, paling harus mindsetnya adalah kita nggak mungkin bisa eh, apa ya menyenangkan semua orang lah itu eh, semuanya pasti tahu lah itu nggak mungkin gitu kan dan kita apa namanya berpikirnya memang jangan membuat suatu fitur ini memang untuk untuk semuanya gitu untuk semua orang sih sebenarnya sebenarnya yang bagus itu ya jelas sebenarnya sih kita ketika membuat suatu produk ini memang untuk untuk siapa gitu kan untuk target targetnya siapa gitu sesimpel, aqua aja aqua kan juga punya targetnya gitu tau gak target market ya. aqua menurut kalian siapa dulu ya. pernah tuh ditanyain gitu oh. kan apa namanya uh, pas lagi seminar gitu uh, aqua target punya target market enggak gitu kan terus kan, eh enggak gini target market aqua siapa nah, waktu itu, apa namanya bilangnya, semua orang gitu kan eh ya, karena siapa yang enggak minum aqua gitu ya, ya, ya sih iya betul iya ya, ya, ya. ya. ya, kan kayak matchnya gitu kan iya siapa yang enggak minum aqua ya harusnya semua orang sih tapi ternyata selevel aqua yang bisa dinilai aja mereka juga punya target marketnya gitu nah gue lupa ininya sih apa namanya di apa tapi seingat gue kalau nggak salah kayak apa kalau kita ngomongin metro apa ngomongin kota atau apa metropolis ya metropolitan ya. metropolitan Nah, i kalau nggak salah intinya targetnya ya itu misalkan metropolitan yang yang beraktivitas uh, apa yang beraktivitas apa gitulah, I, gue lupa sih ininya apa uh, detailnya tapi intinya begitu oh uh, iya iya bener juga sih kayak kayak gitu itu akhirnya iya ternyata selevel level aku aja juga ya pasti butuh target market gitu kan jadi memang pasti ada yang nggak suka misalnya sama aqua gitu. Uh, ah kemahalan mending gue beli ini Alfamart gitu misalkan atau Indomaret gitu kan nah contohnya begitu, nah sama kayak kita buat suatu produk, website atau atau misalkan apa namanya aplikasi, gak mungkin banget gak ada yang gak, apa gak ada yang gak, gak suka gitu, nah kalau menurut gue gitu ya kalau misalkan kita udah sesuai tadi dibilangnya memang sudah sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan Uh, terus dia tetap enggak gitu ya. Nah gue rasa memang dia bukan bukan targetnya gitu. Gua rasa memang bukan targetnya dan kita sebaiknya itu justru mempermudah kita gitu. Ah sampai kita sudah ngebentuk target market kita yang sesungguhnya gitu ya. Yang oh ternyata yang begini begini begini kita gitu. ah, makin lama kan mengidentifikasi gitu ya. Oh iya bener nih target market kita tuh ini ini ini ini gitu. Nah jadi kita bisa lebih fokus ke situ. Ya udah kita. Kembangin terus kita cari-cari tahu terus target market yang pasarannya seperti itu dia sukanya bagaimana atau apa ya itu terus di develop terus gitu sih intinya. Jadi kayak semacam apa ya ya seleksi alam juga sih seleksi market juga kan kayak misalnya ketika kita membuat terus yang bertahan siapa ya itu juga target market itu dan sekalipun kita kan juga apa branding juga ya. Positioning juga gitu ya kita maunya berada di di mana gitu, di mata orang. Misalkan kayak gitu sih, kayak intinya ya. Jadi, ya balik lagi tadi sih, kalau misalkan ada yang gak suka, ya bagus. Memang, memang apa? Jangan memang gak mungkin semua suka gitu kan? Nah, justru kalau dia gak suka terus, dia kasih tahu Justru bagus gitu kan? Oh, masukanya di mana? Oh, kalau sandaliti dari sisi visual, biasanya itu eh, rada subjektif, jadi kita lebih ke arah ketika kita ngevalidasiin bukan ke arah ini bagus apa enggak gitu karena itu sangat beda-beda banget gitu tiap orang bisa jadi yang kita bilang bagus dia enggak gitu tapi lebih ke arah objektifnya nih misalkan paham enggak sih ini itu untuk apa sih kayak gitu paham enggak halaman ini emang untuk apa sih misalnya kayak gitu nah misalkan dia paham oh ya udah berarti komplit tuh sukses kan komplit pemahaman enggak paham baru oh enggak paham enggak paham di nih ya gini gini gini gini nah, sampai akhirnya bisa semuanya misalkan jadi paham gitu nah itu sih yang kita adjust disitu situ tuh itu sih sebenarnya berarti lebih ke arah fungsional ya pak? Iya lebih ke arah objektifnya nih apa sih sebenarnya objektif apa namanya kita bikin landing page kita bikin fitur search Nah, ini apa yang di yang di objektif dari sisi kitanya atau dari sisi bisnisnya juga. Misalkan dari sisi bisnis objektifnya dengan kita menggunakan uh, landing page redesign nih, misalnya kita, kita redesign. Kita redesign landing page ini objektifnya adalah mm, meningkatkan uh, CTR atau kan klik, apa kliknya gitu ya. Klik orang untuk ke suatu spesifik arahan tertentu lagi. Kita gitu. untuk misalnya contohnya beli produk gitu kan. Ya. Jadinya ketika kita meredesain ini Oh, ternyata uh, city naik atau kliknya naik nih ke untuk beli produk. Nah, berarti misalkan itu bisa dibilang lebih baik kan, sukses nih, lebih lebih bagus gitu kan. Atau misalkan oh, maunya impressionnya nih atau atau atau spending time-nya. spending time di sini itu uh, cukup lama misalkan. Oh, begitu ya. Kalau misalkan kita mau lebih lama, apa ya yang harus ada di situ? Oh, contohnya misalkan kita kasih video misalkan video 4 menit misalkan. Jadi video 4 menit yang informatif, jadi dia bakal ada, bakal nonton, gitu, bakal nonton di situ. oh berarti objektifnya kena tuh, oh ya ini udah empat menit uh, ada, gitu. atau bisa jadi kita, oh nggak mau lama-lama di sini karena boros waktu maunya langsung ke check out, nah berarti beda lagi kan, nah jadi memang berbeda-beda tuh setiap, setiap kita bikin ya objektifnya apa dulu sih gitu, kayaknya jadi nggak ada tuh desain yang bagus, yang jelek, yang gimana, adanya desain yang tepat atau nggak tepat nih gitu Kalau misalnya kita bikin banner heboh banget gitu ya heboh banget terus kita melihatnya kayak aduh ini nggak bagus nih padahal nah tapi ternyata memang target market kita maunya yang seperti itu tujuannya adalah untuk biar mereka apa namanya penasaran atau misalkan biar mereka apa intinya kayak gitulah ada tujuannya kita gitu kan. terus barulah itu jadi jadi tepat kan gitu walaupun nggak bagus misalkan tapi tepat ya udah berarti udah bagus ini uh, desainnya gitu hmm. itu sih gambarannya Oke okay, uh, yeah. berhubung pertanyaan buat wawancaranya udah habis nih pak kita yeah. uh, mau nanya lagi nih sedikit kan uh, hmm, basic, ya. basicnya Bapak nih uh, bisnis administrasi ya dulu pas kuliahnya iya yep. benar benar Nah kira-kira uh, motivasi bapak tuh apa ya bisa ke uh, dulu tuh kayak kayak bikin aplikasi gitu kah ngoding-ngoding gitu mbak yep. penasaran yeah, dulu okay. dulu sebenarnya sempat belajar ngoding juga ngodingnya belajar ngoding uh, apa website ya H apa HTML CSS gitu ya HTML CSS yeah. JavaScript apa itu juga sempat belajar sampai PHP deh kalau nggak salah tapi sekarang saya udah lupa sih terus belajar apa namanya uh, aplikasi juga waktu itu kan Android-Android apa itu ya tapi waktu itu belajar lebih ke Flutter sih Flutter sama apa tuh react react, nat, react native Reactive, react, react. Tapi lebih ke waktu itu banyaknya di Flutter itu cuman jadi awal-awal tuh biar apa belajar aja gitu terus sempet belajar apa ya bareng lah sama temen apa kuliah waktu itu gitu nah sebenarnya kenapa gue di UI UX atau kenapa bisa sampai di sekarang ini Uh, sebenarnya tujuannya itu bukan berarti gue maunya di ranah ini sih sebenarnya. Jadi bukan berarti gue maunya nih memang goals hidup gue adalah mau jadi UI UX designer contohnya. Sebenarnya gak kayak gitu sih. Jadi mindset awalnya gitu ya. Ketika gue kuliah uh, terutama gitu kan, ya, ketika gue kuliah sebelum sebelum gue berkarir gitu, gue pikirin lagi nih sebenarnya gue di dunia ini maunya apa sih gitu? Apa yang mau gue kejar gitu? Nah, itu sebenarnya yang paling penting dulu sih. Sebelum kita nge set dulu nih, kita mau jadi dokter, kita mau jadi uh, astronot misalkan, mau kita jadi uh, presiden. Tapi paling penting adalah goals hidup sih. Goals hidup kita nih apa sih? Apakah kita mau uh, sekedar, apa namanya, misalkan kita goals hidupnya mau mau kaya gitu. Kaya yang bagaimana gitu, kaya yang untuk apa, kaya yang bagaimana. Jadi benar-benar, hmm, apa goals luas yang yang, kecape, yang tercapai yang bisa tercapai lah. Nah waktu itu gue pikir apa gue berpikir kita gitu, apa nih uh, goalsnya gitarn. Nah sampai saatnya gue uh, apa ngestatement gitu ya ke dalam diri gue sendiri gitu. Uh, gue mau uh, membuat sesuatu gitu ya, membuat sesuatu di mana yang bisa mm, digunakan oleh skala internasional gitu, skala internasional dan juga gue bisa uh, jadinya bermanfaat dan dan dikenal juga oleh oleh dunia gitu, nah jadi kan gosok udah itu tuh. Nantah itu apalah terserah, kan mau produknya apa, mau mau, mau gua ngelakuin apa, sebenarnya bebas. Nah, tapi pas saat kita udah ngelihat gosoknya, barulah kita ada jalur-jalur ya gitu kan. Ibarat kita udah tahu nih, oh tujuan gue mau ke Jepang, oke, okay, gue mau gua ke Jepang, gue bisa naik pesawat dari Jakarta, gue juga bisa naik mobil, misalkan gue bisa naik e, kapal gitu kan. Nah sama ini juga, waktu pas gue udah tahu, oke okay, gue mau ngebuat sesuatu di mana yang bisa impact ke eh, internasional atau ke seluruh dunia gitu ya, jadi bermanfaat dan bisa digunakan. Nah salah satunya adalah dengan digital ini gitu, di mana memang digital ya pastinya menghubungkan ke mancanegara gitu ya, menghubungkan yeah. kita ke global. Nah jadi udah lain tuh, oh berarti gue dengan adanya ranah ini gue udah, udah satu pesawat yang bertuju ke Jepang, gitu, misalkan. Itu sih. Nah, entah nanti di tengahnya ada apa, ada bagaimana. Intinya nggak eh, apa-apa juga, gitu. Misalkan tiba-tiba ada apa ya, ya itu kan transportasinya kita aja yang berubah, gitu. Tapi tujuannya tetap kita mau ke Jepang, gitu. Nah, terus sama kayak gue, gitu, sih. Nah, sekarang ini terus gue ketemuin UIUX, mana yang dengan aplikasi, dengan website, ya bisa diakses oleh internasional. Artinya gue bisa membangun atau membuat sesuatu yang bisa digunakan oleh orang banyak, gitu kan? Nah, tinggal perkara uh, impact-nya aja nih, gitu kan? Nah, inilah yang gue terus belajar, terus setiap, setiap saat apa ide-ide terus gitu loh gimana gue bisa mencapai itu, gitu sih. Nah, jadi motivasinya itu sih sebenarnya kenapa awalnya di apa kenapa mau UIUX gitu dan dan kenapa ini gitu? Nah, kalau misalnya waktu itu gue masih di finance gitu atau atau di apa sebelumnya kan bisnis satu itu gue lebih ke arah finance ya konsentrasinya. Nah itu gue belum melihat apa gue bisa di situ aja sih dengan maksimal gitu. Ibaratnya kayak eh tadi mau ke Jepang ya gue ngelihatnya ini gue pakai kapal sedangkan oh ini gue nemu pesawat nih ya udah gue naiknya pesawat gitu. Nanti di jalan tiba-tiba ada jet ya udah gue pindah ke jet gitu sih bicara kayak gitu. gitu Ada yang mau nanya lagi enggak nih? Dari partai itu iya. Boleh boleh. Kalau mau ada nanya lagi, uh, saya sih, Pak maksudnya kalau ya, jadi gini, Pak. Kalau misalkan UI UX designer itu kan sebagian besar freelancer, ya, Pak. Nah, gimana sih caranya menjadi freelancer UI UX designer yang stood up, ya? yang dalam artian kayak menonjol dibanding freelancer UI UX designer lainnya, Pak? Mm -hmm. <coughs> Oke, okay. lama. Uh, pastinya kalau kita ngomongin freelancer atau kayak kita ngomongin desain lah, ngomongin desain juga, desainer. Pastinya adalah portfolio kan. Hmm. Pastinya adalah pertama portfolio. Nah, portfolio yang bagaimana? Nah, itulah. Terus sebenarnya ada panjang sih jelas ini Mungkin kalian bisa dengerin, gue pernah, pernah bikin podcast juga. Mungkin bisa didengerin tuh di, di situ. Pernah gue bicarain sih tentang apa namanya bangun portfolio gitu. Tapi intinya yang membedakan dari yang lainnya biasanya itu uh, orang hanya masih lihat ide-ide screennya aja apa, bukan ide-ide apa hasil-hasil screennya, hasil-hasil screennya gitu kan. Nah tapi biasa yang yang biasanya uh, dilihat gitu ya sama klien sebenarnya kan uh, ini si orang ini bisa gak sih ngerjain project gue gitu, yang gue inginkan gitu kan. Nah jadi sebenarnya gimana biar bisa stand out atau enggak adalah kalian emang benar-benar fokusin apa namanya, portfolio yang kalian bikin sesuai dengan uh, kalian nembak ke siapa gitu aja sih sebenarnya jadi kalian punya amunisi nih terus nembaknya ya beneran ke apa, ngena gitu ya tepat sasaran ke yang kalian tuju gitu nah jadi uh, hal yang wajar kalau misalkan kita punya beberapa portfolio gitu sebenarnya atau punya beberapa CV misalkan jadi tips gua adalah sesuaikan dengan kalian ini objektifnya mau ngasih ke siapa sih gitu. Let's say yeah. misalkan tadi ngomongin tentang freelance, terus uh, apa namanya kita mau ke kita mau bikin proposal contohnya contohnya ke uh, perusahaan kimia nih misalkan. Ya ini kayak sekarang ini kan gua lagi apa ada handling handling siapa maksudnya lagi fase propose juga, propose design, propose apa website gitu ya ke salah satu perusahaan kimia nah jadi yang gue yang gue lakuin adalah ya gue cari tahu dulu nih si si kimia ini dia membutuhkannya apa gitu oh dia belum punya website misalkan udah kan kita offering website gitu nah website yang bagaimana misalkan jadi kita lebih mengenal lagi gitu lebih mengenal dia jadi jangan posisikan dimana kita ini uh, oke okay, kita kita desainnya bagus kita desainnya Wow, visualnya pokoknya keren deh, gitu kan nah, kalau gue lebih memposisikan ke arah apa ya, temen, gitu, ke arah temen yang ingin ngebantuin uh, temennya, apa namanya dengan sesuatu yang kita bisa, gitu nah itu jadi lebih ngena, tuh, kalau kayak gitu jadi, uh, gue ke si Kimia itu oh, bapak butuhnya apa, gitu kan oh, bapak belum punya foto produk yang bagus oh, nih, saya bisa juga kok kalau misalkan punya, apa, kalau bapak mau fotografi, apa, foto photoshoot gitu ya, untuk produk gitu misalkan kayak gitu terus Oh Bapak Oh belum punya company profile gitu ya company profile video bisa nih pakai video company profile nanti bisa saya bantu gitu misalkan gua nggak punya resourcenya gitu Oh Bapak butuh ini ya apa namanya butuh ilustrasi yang bagus ya uh, nanti bisa kok saya carikan misalkan contohnya begitu bisa saya carikan intinya yang lebih gimana kita itu nggak nggak kesannya nggak ngejual gitu tapi kita emang tujuan kita ngebantu karena kita punya skill itu gitu nah jadi gimana cara ngebangun itunya aja sih nah paling penting memang di komunikasinya sih jadi di komunikasi pas saat eh, apa namanya pas saat kita tektokan sama si klien mm -hmm. nah tips lain adalah jadi freelancer itu jangan yang hanya nunggu nunggu datang keajaiban, ibaratnya nunggu datang hujan gitu atau nunggu apa. Jadi banyak freelancer yang dia, wah ini dia udah ngerasa dia bagus apa gini. Gitu. Terus dia diem aja gitu, dia nggak nggak ngasih tahu ke orang-orang gitu. Dia nggak nge-marketing diri dia gitu. Ya udah mau sampai kapanpun ya. Orang nggak ada yang tahu kali. Lu bisa, misalkan gitu, nggak ada yang hmm. tahu kalau lu uh, apa namanya bisa itu. Nah jadi bener-bener kalian kasih tahu juga sih apa namanya kalian tuh bisanya apa ya kan tuh kasih tau juga kalian bisanya apa, kalian mau bantu apa. Skill kita e, begini, kita bisa ngebantuin kalian gitu. Jadi yang yang dilihat sama klien juga bukan orang yang apa namanya? yang bagus atau atau gimana, tapi orang yang bisa dipercaya dan juga e, bisa apa namanya? ngerealisasiin sesuatu yang dibutuhkan dibutuhkan kan gitu. Jadi tipsnya adalah kita coba kalau misalkan menawarkan freelance Uh, kita posisikan diri kita sebagai klien gitu oh, kayak gitu sih jadi uh, sangat impact tuh dibanding apa namanya uh, cuman ini doang cuman diam terus kasih let portfolio portfolio-portfolio doang gitu apalagi portfolio yang nggak ada detailnya gitu jadi ngomongin portfolio itu juga intinya apa namanya ada, ada objective-nya juga terus ada apa namanya proses kalian buatnya bagaimana Terus ada apa yang bisa kalian bikin, gitu apa yang bisa kalian lakukan, terus eh, sebisa mungkin sangat relevan dengan apa yang mereka butuhkan, gitu. Nah, kan gini nih contohnya ya, misalkan kalian apply apa, kalian eh, maunya ke freelance, eh, apa namanya freelance nih, atau, atau ngejar project, company-nya misalkan company, misalnya company eh, apa ya, makanan misalkan. Terus kalian belum pernah mm, eksplorasi atau belum pernah punya project makanan. Kira-kira kalau di compare sama ama freelancer lainnya yang dia eh, portfolionya makanan, pasti kan yang mana coba yang itu, yang makanan kan pasti yang punya, yeah. yang punya portfolio makanan kan. Yeah. Nah itu sih sama dan kayak gitu-gitu, ketika kalian mau, oh ini ngejet targetnya makanan kan, ya udah kalian eksplorasi dulu, Kini misal kalian memang belum pernah punya projectnya, belum punya real project ya bikin aja fake project semuanya isinya makanan semua gitu ya. Tapi bagus gitu, apa namanya uh, dari sisi visualnya bagus terus kalian kasih apalah recent recent bikin ini bikin itu Misalkan kalian coba ngeri ngeri desain Zomato misalkan atau ngeri desain Kulina gitu contohnya tentang-tentang makanan misalkan kayak gitu sih. Jadi relevansi terhadap kliennya gitu udah nanti kalau udah kayak gitu kita kasih kualitas uh, yang namanya klien hampir sih gue hampir aduh banyak banget itu pasti cuman dari referral doang sih rata-rata jadi jarang tuh yang apa ya yang gara-gara di iniin sih makin kesini jadi udah udah bisa udah di titik dimana nanti ada dari referral gitu nah itu gimana bagusnya adalah gimana kita klien apa sama klien tuh harus selalu engage gitu ya terus kita baik kepada klien gitu. Nanti pasti kena referral ke orang-orang gitu. gitu ya, sih. Panjang nih ya. ngomong. Seru-seru. Okay. Okay. Okay. Oh, oh, oh, oh. uh, gimana Ris? Kan nih uh, teman saya ada yang bergelut di bidang desain. Ris nih gimana? Ada pertanyaan? Amin. Biasanya banyak ya pertanyaannya. Nih. Yeah. Oke, okay. ya ya Aris nah cukup ya nah, Saya oke, bisa... semua. terakhir deh terakhir uh, uh, bisa kasih ini enggak Pak uh, Pak uh, apa tuh tips and trick kalau kita ntar jadi fresh graduate kita harus Mas. ngapain <laughs> di bidang digital nih kalau jadi fresh graduate harus ngapain ya, ah. ya pertama itu balik lagi tuh tadi yang yang saya ceritain tentuin dulu nih goalsnya apa gitu jadi gue setiap ngobrol sama temen jadi sering sharing ya jadi banyak tuh apa temen teman gitu teman-teman kuliah itu wah masih pada ngawang banget tuh semuanya nah, teman-teman kuliah yang sekarang lagi di pekerjaan itu ya banyak yang salah kerjaan lah nggak suka sama kerjaan lembur-lembur tapi bete sama kerjaannya banyak yang stres itu sebenarnya banyak yang kejadian kayak begitu gitu apalagi mungkin kalau di Jakarta ya nah pas kalau misalkan kayak gitu biasanya gue suka diajak ngobrol gitu kan ya udah gua gue ngobrol biasanya sama mereka yang gue bilang sih biasanya adalah ya udah apa namanya lu sebenarnya apa sih tujuan hidup lu gitu apa sih biasanya lu selalu kayak gitu gitu jadi memang karena biar dia tahu aja gitu, tujuannya apa sih emang gitu. Tapi jangan bilang lu kaya gitu, karena kalau kaya itu kayak yang apa. Kalau misalnya dia bilang, oh gue mau dapat 100 juta gitu lo oh, lu mau dapet juta gitu misalkan seratus juta pertama lu ya udah gampang 100 juta pertama lu lu pikirin produk yang marginnya uh, bisa bisa marginnya seribu bisa marginnya apa sepuluh ribu bisa marginnya seratus ribu terus dikaliin deh kuantitasnya sampai akhirnya deh 100 juta misalnya kayak gitu kan gampang uh, soal itu gitu ya, kalau lu udah dapat tujuan sebenarnya kan ya pas praktiknya hmm. mungkin baru ntar ada gimana tapi seenggaknya. Setelah dia ada tujuan gitu, dia langsung tahu, oh ya berarti harus ngelakuin ini sebanyak ini. dengan ini kalian nanya e, apa harus bagaimana ya itu? Kalian maunya apa dulu nih gitu, kalian maunya sebenarnya apa sih? Contohnya misalkan kalian mau, mau apa namanya? Mau apa ya? <laughs> misalkan mau mau di bidang kesehatan atau di bidang apa? Contohnya misalkan tiba, -tiba kalian mau ke sana, tiba-tiba kalian berpikir, ah oh, kayaknya gua mau jadi ini aja nasionalis yang apa, berbaur dengan dengan halayak umum dimana bisa membantu dan support sosial lah intinya begitu misalkan ya udah kan tinggal apa berarti ngarahnya ke situ gitu bagaimana nanti kalau udah udah ada kayak gitunya baru nanti pasti ada apa ya ada berjalan sendirinya gitu gitulah mau kemana kemananya gitu sih jadi lebih enak mungkin contoh konkretnya ya itu sih kayak tadi itu maunya apa? Kalau mau di bidang digital ya itu digital yang bagaimana? Mau jadi apa? Dan tipsnya gini deh, enggaknya tahu deh mau jadi seperti siapa gitu? Oh. Atau nah, jadi enak tuh kalau kayak gitu, mau jadi seperti siapa? Gambaran contoh, misalnya gini. Oke, okay, gua mau mau jadi kayak eh, apa namanya? Bill Gates misalkan. Mm -hmm. Oh, oh <laughs> Jadi kayak Bill Gates kan? Ya, gak, gak, ya kan? Ya enggak. Ya kan udah tahu tuh goalsnya segitu. Mm -hmm. Wah berarti kalau goal saya segitu, kalo effortnya amat. juga Betul. harus gede dong, harus effort hmm. harus gede, otaknya juga harus gede ya kan, usahanya juga harus gede gitu. Bagaimana biar jadi uh, kayak Bill Gates gitu kan. Tapi kalau udah ada itu seenggaknya jadi oh, Bill Gates begitu. Terus jadi bisa mengikuti gitu. Udah oh, dulu Bill Gates awalnya gimana sih dia mulainya? Ya udah kan bisa diikuti gitu. Oh, dia awalnya mulai dari garasi doang loh. Terus tiba-tiba bisa. Gimana sih kok dia itu bisa gede? Otak-otak oh, ketemu investor. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Hmm. Sama gue juga dulu pas bikin aplikasi pertama gue itu, gue bener-bener ngikutin si, si Mark Zuckerberg punya ini apa step-step uh, gitu. Oh dia awalnya cari partner, oke okay, gue cari partner, oke okay, gue bikin konsep. habis itu akhirnya, oh butuh dana, akhirnya gue cari investor, oke okay, gue akhirnya cari investor. Terus, uh, oh ternyata cara ngembanginnya begini-begini-begini, uh, oh begini-begini gitu. Nah itu kan kita punya rencana gitu kan tapi di eksekusinya di lapangan pastilah ada ya. ada kesulitan apa gitu kan nah, makanya waktu pas gue bikin itu juga enggak semulus itu gitu banyak banget ini dan yang ternyata ibaratnya gini lah mungkin jahat, jalan Tuhan juga gitu dimana kayak, oh lu belum bisa sih kalau di sini kayaknya belum capable deh untuk ini sukses misalkan begitu ya, hmm. apa namanya, semuanya belum belum bisa nih untuk uh, dengan diri lu yang sekarang gitu Ya udah enggak apa-apa. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Itu kan gitu doang. Oke, okay, gua udah ini apa? Dapat pembelajaran yang berharga nih dari kegagalan gue yang sekarang ini nih. Tapi ya nantinya gue jadi pasti jadi ngerti gitu, gua. Sekarang jadi jadi udah ada link investor lah, jadi ada apa? link teman-teman juga waktu itu gua juga pernah nge-hire intern gitu ya, sampai di apa? bikin office gitu misalkan. Apa dipinjamin office sih waktu itu sama, sama kampus. Nah, itu kan jadi so, bukan gua enggak ngelihat itu sebagai kegagalan yeah. gitu dan apa, uh, walaupun tiba-tiba pindah ranah atau apa semua itu udah jadi uh. pengalaman gitu yang nggak diri gue sekarang gitu sih jadi paling penting itu sih apa gue kalau kalau ngomong tuh emang suka ini pokoknya panjang banget kemana-mana hmm. sampai sampai kadang gue sampai lupa ini tadi apa ngomongin apa sih gitu. <laughs> <laughs> Itu nangking nah, nah, nangking terus-ngomong gitu, gitu tuh iya ya, intinya ya, gitu kalau kalau sekedar sharing, intinya paling penting adalah kita tahu lah kita maunya apa, kita ikutin seenggaknya siapa kita ini yang lakuin gitu. Enggak nah, mesti satu orang gitu, satu orang lu turut, apa lu ikutin dengan ranahnya gitu. Nah, contohnya adalah gue pengen nih gue pengen kalian tahu Gary V nggak? Kalian tahu Gearify di sini? Pokoknya Gary V itu apa? yang suka kasih motivasi-motivasi gitu tuh kan hmm. di, di di Instagram di apa gitu ya. Nah misalnya contohnya adalah di mana gue mau mau kayak gitu gitu di mana gue mau beri motivasi atau apa gitu ke anak apa ke ke anak muda gitu misalkan apa ke siapapun ya udah gue punya patokannya Geri V gitu. Oh gue mau jadi kayak Geri V nih apa cara ngomongnya atau bukan cara ngomongnya deh atau apa ya eh, kayak ilmunya lah misalkan ilmunya atau gimana ya udah akhirnya gue jadi bisa ngikutin gitu dan nanti udah udah ngikutin udah udah udah bisa nanti ada oh. alurnya aja sih tiba-tiba gitu hmm. itu udah nmt action aja oh, oh gitu ada lagi gak nih ya, ada lagi nggak <laughs> nah, berhubungan surubat tentang surubat. kerjaan misalkan saya juga sih atau interview misalkan gimana sih pas interview gitu-gitu terus Biasanya suka seru tuh kalau ngomongin itu, juga seru juga sih. Nah, ada yang udah monet kerjaan nih. tahu <laughs> <laughs> ya, kuliah sambil kerja gitu, tapi worth it sih, Pak? Kalau misalkan yes. uh, kuliah sambil kerja gitu, iya. Kalau kalian bisa, iniin waktunya ya? Kenapa? Apa kalau bisa, oh. ini waktunya? Ada waktunya terus uh, apa? bagus juga gitu misalkan ya bagus lah jadi nambah pengalaman jadi ini kalau dulu gue ya itu sih di semester semester akhir sih hmm. sambil bikin apa kek gitu dulu tuh gue awalnya mulai juga gara-gara uh, yang lain tuh udah dapat kerjaan gitu yang lain tuh udah dapat intern gitu dulu kan gue intern dulu ya baru skripsi jadi yang hmm. lain tuh udah intern udah dapat intern gitu sedangkan gue belum gitu gue susah banget kayaknya kagak apa aku nggak diterima-terima gitu ya tambah akhirnya malah ya udah gua bikin aja itu aplikasi gue sendiri gitu awal mulanya tuh akhirnya kan ya udah gue di kosan ya nonton nonton film ya kan nonton Mark Zuckerberg ya udah akhirnya gue sampai akhirnya bikin itu gitu yang gua ngerasa jadinya awal eh kemarin gua aduh gimana sih ini gue nggak diterima apa enggak ada yang manggil-manggil gitu pas terus gua ngelakuin itu bikin sesuatu Suka, uh, setelah itu malah jadi malah jadi yang dipanggil gitu. Malah jadi enggak usah ngelamar uh, apa beberapa kali ya ditawarin kerjaan gitu setelah dari itu. Jadi penting Terus. sih kalau saran gua sih kalau kalau bisa gua ibaratnya EPE gua ngasih tahu ke diri gua pas gua kuliah gitu misalkan. Kan kan sering ya ada yang kayak gitu yang ngomongnya ya. Nah, intinya gitu kalau disuruh balik lagi ke, ke masa lalu gua ngomong sama diri gue yang pas kuliah gue sih ingin bilang intinya pas dari awal harusnya lu tuh bikin sesuatu itu karena hmm. itu yang dilihat gitu bukan nilai lu nilai emang gak penting mau lucu juga bodoh amat <laughs> kalau menurut gue sih ya karena memang enggak oh. gak ada gak ada apa yang gak ada takarannya sih yang penting lu lulus sebenarnya kalau kuliah tuh yeah. emang gak penting yang lebih penting lu bisa apa gitu lu bisa apa kalau dulu Gue dari awal udah bikin sesuatu, lu bisa apa? Nih gue udah bikin ini ini ini ini ini. Lu udah belum busen gitu. Enggak ada nih misalkan mahasiswa lain yang udah bikin kayak gini gitu. Tapi gue udah. Ya udah gue ngelirik pasti itu gitu kan. Walaupun nilainya jelas. Enggak peduli gue. Misalkan dia bisa desain bagus banget gitu ya. Terus yang satunya nilainya oh, apa? Dia anak desain grafis, apa DKV ya? Anak DKV terus IP 4 tapi uh. e, hasil jelek, ya udah mendingan yang apa kagak ada IP-nya misalkan tapi hasilnya bagus portfolio oke okay, gitu sih. Terus sih saya gua sih ya itu sih. Jadi eh, tapi dulu gue juga enggak yang ngejar IP banget sih tapi ya itu jadi tapi yang enggak bikin sesuatu juga gitu. Jadi kalau gue bisa ngasih tau ke yang gua dulu harusnya bikin sesuatu tuh dari awal-awal udah bikin gitu. Bikin sesuatu enggak? Enggak, enggak susah kok. Sebenarnya sesimpel kalian ini aja punya ide, terus kalian cari temen yang bisa dipercaya. Misalnya nih, kalian bertiga nih saling percaya gitu, bikin aja apa sesuatu. Kalau ngomong terkendala modal, eh uh, yaudah pinjem aja, eh tapi sebenarnya pinjem enggak bagus. Sih. Tapi enggak apa, apa sih, kalau bisa ya udah pinjem yang bisa dipercaya juga orangnya gitu. Atau misalkan ada antara kalian, ada yang, ada yang punya uang berlebih, terus ada yang punya skill berlebih. Nah, itu bisa bagi-bagi itu kan. Satunya enggak, apa uang, satunya itu. Ya, itu kayak maksud Akbar kan gitu. Si oh. Eduardo Saverin itu cuma modal uang doang sebenarnya. <laughs> uangnya kan banyak. Jadi si Mark ngajak dia karena dia punya uang gitu. Ya udah akhirnya bisa jalan, apa jalan gitu kan, dibikin sejalan gitu. Ya sampai sekarang ini gue juga ya belajar terus belajar terus sih. Ya makanya apa ketemu orang-orang yang lebih hebat gitu kan atau belajar-belajar seminar-seminar gitu ya itu sih boleh uh, dicoba nanti uh, saran ya siapa tahu kita bertiga bisa bikin startup gitu Amin. waduh Amin. Iya, ada yang nggak bisa terus bener benar bener pasti bisa ya. ya itu satu lagi sih tipsnya ya intinya jangan banyak yang apa ya yang gue lihat gitu ya anak kuliah atau apa itu tuh terlalu underestimate dirinya gitu kayak apa ya, ya uh, value lu sendiri ya ibaratnya itu sebenarnya ya lu yang mikirin sebenarnya lu yang nentuin juga gitu jadi kalau lu ngerasa value lu tinggi ya udah lu tunjukin aja kalau value lu tinggi gitu karena banyak itu pas lagi offering salary itu biasanya Hmm, apa namanya misalkan dia udah kan kerjaan gitu kan terus dia ngerendahin dirinya gitu. Ya gimana ya ya lu berarti apa kalau mental lu gitu terus entar salary lu juga juga begitu gitu. Tapi ketika lu apa bekerja keras dan lu rasa lu value lu tinggi, ya udah nggak apa-apa lu kasih tahu ke HR gitu ini value gue segini gitu kan karena gua ini ini ini ini gitu. Jadi eh, apa bahasa gue gua ya segitu gitu layaknya misalkan gitu. Nah, itu kan jadi wah gila nih, orang ini percaya diri banget <laughs> Tapi kadang, kadang lebih prefer ya begitu sih dibanding yang ngerendahin diri gitu. Jadi optimis aja gitu. Tapi, tapi jangan yang jangan yang cuma ngomong doang gitu, tapi ada buktinya gitu, ya. Ya. gitu. Tapi ya itu sih tips yang paling parahnya sih sebenarnya paling apa ma paling manjurnya itu yaitu sih punya sesuatu dah intinya Hmm. buat yang ambis-ambis ah, Apa kan biasa pakai kuliah pas masih kuliah tuh <laughs> biasanya kan ini kan pas masih kuliah biasanya tuh eh kayak organisasi apa gitu gitu ya, kayak hmm. apa sertifikat-sertifikat tuh biasanya. Heem, eh? sertif bukan sertifikatnya gitu sih. Yang penting jadi ya nggak mungkin lah lu ngelamar kerjaan atau apa gitu dilihat gitu. Eh, coba lihat nih, lu berapa sertifikat apa gini-gini, anjir itu nggak penting banget sih sebenarnya dan nggak penting juga sih lu kasih tahu lu uh, eh itu lumayan juga sih ya ya kasih tahu aja lalu aktif punya aktivitas gitu jadi lu eh. bisa organisasi tapi uh, ya lebih penting lagi pas pas ngomongnya aja sih lu apa nyambung gitu sama yang interviewnya gitu misal gitu sih es enak nih dapat uh, masukan banyak nih jadi bisa diproduksi kan kawan-kawan. Kita bisa bikin aplikasinya. Oke. Amin amin amin. Jadi kalau kalian berarti tiga tiga mengambil IT ya. Iya, iya Iya, Nah, kalau misalnya IT eh diyan suri di kan ada ini ya, ada hipster, hacker sama hustler. Kalian pernah dengar tiga itu enggak? Hipster, hacker, hustler belum pernah ya, ya belum jadi pernah, ya. ketika kalian membangun apa startup gitu ya e, coba ya setelah ini coba kalian cari tahu tuh hustler hipster hacker nah intinya jadi sebenarnya pas kalian bikin itu sebenarnya dibutuhin tiga role itu gitu jadi ada seorang hustler di mana dia itu yang e, biasanya ya biasanya dia jadi CEO gitu ya hmm. CEO dalam artian dia itu biasanya yang e, punya suatu visi untuk bisnisnya gitu dalam segi bisnis gitu baik itu finance-nya, finansialnya gitu, financial planning, bahkan marketing planningnya misalkan. Lalu bagaimana apa sistemnya bakal bagaimana misalkan dari segi apa human resource-nya ibaratnya. Intinya dia hustler gitu. Biasanya bisa di bisa dianalogikan dia itu kayak apa, yang pakai kacamata dasi, jas gitu, nah ide kayak gitu oh. kayak yang biasanya orang presentasi gitu. nah lalu ada hipster namanya, jadi hipster itu uh, dia yang memiliki suatu ide, atau apa ya lebih ke seniman lah, seniman atau visual art gitulah lebih ke arah kayak gitu, biasa jadi kayak di, di analogi ini kayak pakai baju kaos, terus rambut panjang, ya kan, pakai pakai apa, kayak seni-seni gitu pakai ya, tatap apa gitu. intinya ya. dia yang bagaimana dia bisa memvisualkan dalam dari segi uh, branding, misalkan dari, dalam dari segi apa visual aplikasinya begitu ya, uh, kayak gitu, terus satunya lagi ya udah hacker itu hacker dalam artian apa namanya uh, teknologi kan ya. teknologi atau sistemnya bagaimana yang konding-kondingnya gitu, nah sebisa hmm. mungkin sih ada tiga role itu gitu nah jadi walaupun ada walaupun dari sama jurusan itu, sesama jurusan IT misalkan nah tetap harus mencakupi itu gitu kan misalkan oh di sini dia ada yang lebih ke desainnya ya dia berarti di situ oh ini dia bisa ngerti bisnis, bisnis apa bisnis gitu bisa dia bisa bikin bisnis plan nah ntar dia jadi si hatlernya terus um, akhirnya sama si hackernya gitu itu biasanya kalau startup gitu ya yeah. nah, ini satu orang satu nih ya <laughs> <tis> <tis> ya cemil iya iya biasanya juga jangan ini sih gue saraninnya sih jangan terlalu jangan terlalu banyak sih apa pas memulai sesuatu ya 2 sampai 3 lah kalau menurut gue sih <tis> tapi nggak apa apa tapi bebas sih sebenarnya tapi menurut gue lebih banyak lebih lebih ribet aja sih, kalau lebih dikit lebih fokus isinya juga jadi lebih teratur ya, sama. oke cukup ya, uh, oke okay. udah terakhir nih, terima kasih banget ya Pak, uh, udah nyempatin hadir nih buat wawancara kali ini uh, dan nyugien yeah. waktu juga, diganggu malam-malam gitu. Yeah.